Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Robianto dari channel Mitra Usaha Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang peraturan Menteri Keuangan yang baru yaitu integrasi nik menjadi NPWP. Nah seperti apakah uh, pelaksanaannya dan bagaimanakah cara aktivasinya? silahkan ikuti video ini sampai habis. Dan untuk anda yang tertarik membahas putar legalitas dan keurusan, silahkan subscribe channel ini. baik Bapak Ibu Mitra Usaha Indonesia sekalian sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2022 mulai 14 Juli 2022 ini Nick sudah berlaku sebagai NPWP jadi eh, hari ini pada saat video ini dibuat peraturan itu sudah berlaku hanya saja karena belum semua sistem menyesuaikan maka peraturan ini baru benar-benar berlaku efektif pada 1 Januari 2024 jadi hingga hari ini sampai dengan 31 Desember 2023 NPP lama masih diberlakukan. Jadi ee, cara mengeceknya seperti ini Seandainya saja kita mengisi sebuah form perizinan Di sana minta 16 digit maka itu yang dimasukkan nomor nik. Tapi kalau seumpama masih 15 digit maka itu yang dimasukkan adalah nomor NPP yang lama Jadi seperti itu ya jadi saat ini masih periodenya ada periode peralihan antara NPWP Lama dengan NIK yang baru karena nanti di 1 Januari 2024 eh, NIK sudah otomatis berubah jadi NPWP maka eh, Bapak Ibu sekalian perlu tahu bagaimana cara aktivasinya ya jadi kalau untuk Anda yang sudah punya NPWP NIK itu secara otomatis ya secara otomatis sudah jadi Uh, NPP jadi sudah otomatis tidak perlu lagi untuk mendaftarkan jadi secara jabatan uh, already jan pajak sudah langsung dikoneksikan ya sudah langsung jadi ya niknya sudah jadi NPP tapi untuk Anda yang belum punya NPP saat ini itu perlu aktivasi caranya seperti apa caranya kalau sekarang ini sama seperti mengajukan NPP baru jadi teman-teman datang ke KPP untuk mengaktifasi nicknya menjadi NPP nanti tetap akan diberikan NPP dengan format 15 digit seperti yang sudah ada saat ini dan MPP ini akan berlaku sampai 31 Desember 2023 jadi mesti cukup lama ya masih e, digunakan MPP lama sedangkan untuk NPP badan atau perusahaan ya, atau lembaga itu masih tetap menggunakan MPP tersendiri ya karena tidak memiliki NIC hanya saja nanti di 2024 itu uh, jumlahnya jadi 16 digit jadi mengikuti seperti nik ya jumlahnya 16 digit kalau sekarang kan 15 digit terus bagaimana yang sudah punya npp lama apakah perlu ganti yang npp badan lama itu tidak perlu jadi cukup npp sekarang itu kan 15 digit jadi cukup di depannya ditambahkan angka nol saja bila npp 16 digit sudah diberlakukan. Sedangkan untuk kegiatan usaha cabang nanti akan diberikan nomor identitas kegiatan usaha. Jadi kurang lebih bentuknya seperti KTP. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha yang cabang-cabang usaha yang ingin laporan pajaknya itu terpisah karena memiliki perhitungan tersendiri, itu bisa membuat nomor induk kegiatan usaha ya. Kalau sekarang masih tetap sama ya menggunakan NPP terpisah, NPP cabang namanya. Seperti itu dan itu masih 15 digit. Oke, okay, tapi nanti di tahun 2024 itu akan uh, itu diganti menjadi nomor identitas kegiatan usaha. Lalu ada beberapa yang menanyakan, apakah kalau nik menjadi NPP otomatis semua orang jadi wajib pajak? Tidak seperti itu. Jadi tetap saja ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau semua belum punya penghasilan ya tidak otomatis kena pajak. Atau penghasilannya masih di bawah penghasilan tidak kena pajak ya? Kalau sekarang itu 45 juta untuk orang yang belum menikah. Kalau penghasilannya masih di bawah 45 juta maka tidak kena pajak. Jadi tidak perlu khawatir uh, mengenai uh, apa namanya penggabungan NIK menjadi NPWP ini. Dan kalau menurut kami pribadi ini mungkin jadi lebih praktis ya. Karena kan jadi kita tidak perlu lagi menyiapkan dua dokumen pada saat mengurus perizinan atau untuk uh, membuat badan hukum seperti itu. lalu kadang-kadang jadi permasalahan kok tetap tidak terintegrasi ya e, tidak bisa connect ya tidak bisa terintegrasi antara NIK dengan MPP itu masalahnya gimana hal itu biasanya disebabkan karena data NIK kita itu belum online di Dukcapil jadi karena sekarang ini masih peralihan ada beberapa NIK yang memang di Dukcapil itu belum online nah caranya berarti bapak, -nya, bapak -nya, ibu harus aktivasi dulu NIKnya itu ke Dukcapil setempat caranya bisa melalui uh, telpon ya melalui nomor telepon yang uh, saya sediakan ini saya tuliskan ya atau melalui sosial media ya Facebook atau Twitter nah ini uh, alamat-alamatnya silahkan bisa di pause dulu video ini untuk dicatat ya alamat-alamatnya Nah kalau telepon silahkan hubungi nomor telepon kalau sosial media sebaiknya melalui uh, Apa direct message ya jangan melalui status ini untuk apa namanya untuk privasi karena nanti kita akan ditanya nomor nick kita, nomor kakak kita jadi kalau kita tidak melalui direct message atau melalui status itu kan akan terlihat secara umum sedangkan jika melalui WA atau melalui SMS melalui nomor yang sudah tersedia ini itu formatnya yang pertama silakan ketik pagar lalu nomor Niknya kemudian pagar lagi nama lengkap pagar lagi nomor kakak kemudian pagar lagi nomor handphone atau nomor telepon, kemudian pagar lagi, alamat email, dan pagar permasalahan. Misalnya tuliskan saja nik saya belum terkonek atau belum online, ya, atau belum terkonek dengan NPWP, seperti itu. nanti akan ada balasan, biasanya petugas akan langsung mengaktifkan, atau jika ada masalah, petugas akan menyampaikan harus apa yang harus dilakukan. Baik, seperti itu saja informasi mengenai nik yang terintegrasi dengan NPWP. Jadi, yang perlu dicatat adalah sudah hari ini mulai 14 Juli 2022 sudah mulai berlaku. Hanya saja berlakunya itu masih dalam tahap transisi dan ini dan NPP lama masih bisa digunakan sampai 31 Desember 2023. Namun nanti di tahun uh, 1 Januari 2024 maka uh, NIK itu sudah full semuanya terintegrasi dengan NPP. Untuk Anda yang masih bingung silahkan bisa uh, tuliskan pertanyaan di kolom komentar Sedang untuk Anda yang butuhkan bantuan untuk membuat NPWP Bisa cek layanan kami di link deskripsi Ya Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini Sukses selalu buat Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh